Oke, semoga beruntung, dan kita lanjut saja ke videonya. Let's go! Halo, halo, halo! Ini adalah kelanjutan dari episode pertama. Jadi, jikalau kalian belum menonton episode pertamanya, lebih baiknya untuk ditonton dulu. Agar apa? Agar tahu dong ceritanya seperti apa. Dan, jikalau kalian belum menonton episode pertama, silakan untuk ditonton dulu, linknya ada di pin komen. Ya udah, kalau kalian sudah menonton, kita lanjut ke part 2 ini. gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar, kita langsung saja ke dalam videonya. Let's go. Dokter, dokter, aku mau nanya dokter. Eh uh, nanya apeun? Jadi gini dokter, ini istriku ini katanya hamil. Loh, kata siapa anjay? Lu katanya belum dicek kok katanya. Yang nggak tahu dia ngomongnya seperti itu. Siapa yang ngomong, aja Boong, bohong boong dia Udah, kamu diam aja Iyain aja Oke, oke, iya, iya, iya oh, kalau begitu, ayo kita cek dulu Bener apa enggak? Ayo sana, sana, cek, cek, cek, cek Waduh, takut disuntik, bro Enggak, enggak, enggak bakal Iya, enggak makan disuntik Paling dicek, cek doang gitu oke oh, gitu ya? Iya, ayo udah sana, sana, sana sana Oke, oke, oke Aduh kita kesana, dok Oke, oke Ayo, ayo, ikut, ikut Oke Dok, dok, gimana dok, cara periksanya dok Eh, tenang aja, tenang Pokoknya ini kalem-kalem cikul Hah, kalem-kalem cikul, apa itu anjay eh, Pokoknya kalem-kalem aja Oke, saya periksa dulu ya Siap, siap, siap Kenan-kenan, kiri-kiri, depan-depan, belakang-belakang krek, -krek, -krek, -krek, krek Oke, sudah diperiksa Nuh, no, emang mulai lama, lama gitu Buat apa gitu Terus hasilnya gimana? Ya hasilnya ya belum Ah Belum apa? Belum hamil gitu Oh gitu ya? Tapi kata dia hamil gitu Loh, kata dia, kata dia belum juga diperiksa ya Gimana sih? Oh gitu ya? Yaudah deh, aku langsung pamit saja keluar ya. Ya udah sana-sana pamit, bilang kalau ini tuh belum ada gitu. Belum ada apa? Ya belum ada mainnya gitu. Oh gitu? udah aku langsung keluar aja ya. Aku bilang bahwa oh, aku belum ambil gitu. Ya yeah, betul betul. Oh ya udah deh, aku keluar ya dok ya. Terima kasih nih, udah diperiksain. Siap. Eh hey, gimana Karolin? Gimana? Aduh jadi gini Maxim. Aduh kata dokternya tadi aku belum ada belum ada apaan ya belum ada bayinya gitu oh gitu oh gitu ya udah deh kita coba lagi aja loh coba lagi apa, Anjay? ya coba lagi gitu loh gitu ah gitu-gitu gimana ya pokoknya ikut ayalah burulah kita langsung setiap pulang ke rumah oke oke oke udah kita langsung ke rumah bener nih enggak ada bener deh kamu nggak percaya amat udah deh buru yuk kita langsung ski ke rumah oke oke akhirnya kita nyampe juga ke rumah ya mantap kan mantap mantap kamu nih enggak marah loh marah kenapa ya marah sama aku gitu kenapa nggak hamil loh kenapa harus marah ya kan kan nggak ada yang dimarahin Ya juga sih ya udah kita langsung naik ke atas bener nih ya kita langsung ke atas ayo ayolah skillah oke oke mudah siap-siap udah siap pokoknya mantul udah dong udah dong lah, kita langsung ke atas mantul mantul gaming Oke Skui. Oke kita sudah sampai di atas Ayo kita langsung saja Cara yang seperti kemarin Loh emang gak ada cara lain gitu Ya gak ada gitu Emang kamu tahu cara yang lain seperti apa Enggak aku cuma nanya aja Oh gitu gak ada sih semuanya sih Sama seperti gini gitu Gak ada yang cara berbeda Gak ada yang sama Pokoknya gitulah Lih ngomong apa sih Ya Yaudah dah burudah Oke oke nih udah nih Oke ya, kita mulai dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Per! Udah, udah, udah cukup sekian aja Loh, ini emang udah berapa lama? Bentar-bentar, aku lihat dulu jamnya Berapa lama ini? Wih, udah sekitar satu Wih, lima jam Wah, yang benar lima jam? benar bener Waduh, gak kerasa banget ya Iya, memang gak kerasa Ya udah deh, kita langsung tidur aja Aku mau tidur di bawah loh, kok tidur di bawah. iya, kamu nih ngorok muruk. udah deh ya, udah deh. aku langsung tidur di atas ya. oke, aku ke bawah ya. oke oke, siap siap. aduh, nih aku nih badannya udah pegel pegel sangat nih. uh, uh, hmm, nah pokoknya pegel pegel nih. udah deh, aku langsung tidur aja. <ngat> Hei, hey, hey, Karolin, Karolin, bangun, bangun. Kita kan mau kecek dokter. Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Bentar, bentar, bentar, bentar. Aku mau regangan dulu. Eh, hey, regangan begaya kali. Iya, iya dong. Regangan gaming gitu. Uh, uh, uh, uh, uh. Udah, udah regangannya. Udah, udah, udah. Tek, tek, tek, tek. Bentar kan? Betul, betul. Yaudah, yuk kita langsung saja ke rumah sakit untuk ngecek. Ya, mudah-mudahan aja ada gitu bayinya. Oke, yaudah, kita langsung ke sana. Oke, okay, let's go. Eh, hey Caroline, kita udah 2 tahun nih menikah, tapi kenapa kamu belum hamil-hamil juga? Loh, kenapa aku juga gak tahu gitu? Ya, udah. Daripada kita terusin hubungan kita yang gak jelas ini Mending kamu aja pergi dari sini Loh, gak bisa gitu dong, emang kenapa? Loh, kamu aja gak bisa membuat anak Kenapa harus lanjutin hubungan ini Mendingan pergi aja Loh, kok gitu sih? Gimana sih kamu? Loh, gak apa-apa dong Udah pergi aja, aku udah malas ngelihat kamu Apa? Hamil aja gak bisa ya kan? Hah, pergi, pergi, pergi, pergi enggak gitu dong enggak pergi-pergi sekarang pergi Oh iya, iya iya iya aduh sorry banget nih Maksim nih aku nggak bisa ngasih anak ke kamu nih Iya pergi pergi-pergi ya yeah, iya yeah, iya yeah, Maksim sorry-sorry ya iya pergi iya yeah, ya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah. aku pergi dulu ya dadah ya yeah, ya yeah, iya yeah, iya yeah. pergi-pergi-pergi Aduh aku nyusul banget nih nikahin si Carol ini. Aduh gak jelas sih dia sih Masa punya anak juga gak bisa ya kan Parah parah huh, Selama 2 tahun ini dia kenapa gitu ya Kenapa gak bisa ya kan Harusnya tuh sehari 2 hari tuh bisa gitu Ini 2 tahun gak bisa bisa Gembel sekali dia ya Yaudah gak papalah Aku langsung saja istirahat di atas Daripada mikirin Caroline gak jelas itu Yaudah aku langsung naik aja ke atas aduh aku harus kemana lagi nih aduh aku udah capek banget duit nggak ada rumah nggak punya aduh bingung banget ini aku aduh aduh <sukup> maksimum tiga banget kenapa dia mau ninggalin aku ya cuman karena alasan nggak punya anak aduh aduh aku harus kemana lagi nih <sukup> Uh, mana lagi, aduh bingung banget aku ini. Uh, uh, uh, Udah deh aku harus semangat, harus pokoknya mencari tempat tinggal yang lebih mantul. Uh, Udah deh aku berjalan lagi. Aduh uh, uh, aduh, palaku pusing. Aduh aduh aduh, aduh, aduh palaku pusing. mbak pingsan di sini, Mbak. Mbak, bangun, Mbak. Waduh, aku langsung bawa ke rumah sakit aja deh. Ini bahaya banget, ini di tengah jalan pula. Aduh, udah, Mbak, aku gotong ke rumah sakit ya. Ayo, ayo, ayo, bentar, bentar, bentar, bentar, bentar. bentar. <tik> Dokter-dokter, tolong diperiksa ini, dokter. Saya nemu di tengah jalan. Eh, nemu dinanya jalan. Waduh, keadaannya gimana? Lah, dokter periksa-periksa. Saya mah cuma ngebawa doang. Oh, gitu, gitu. Ya udah, saya periksa dulu ya. masih bisa tunggu di sini atau tunggu di luar terserah ya Oke, oke, oke. Tolong diperiksa ya, dokter ya. Kasihan banget dia. Ya ya ya. Ya udah, masih tunggu di sini apa mau di luar? Saya tunggu di luar aja. Oke, oke, oke. Silahkan, silakan. Oke, siap-siap. Mohon bantuannya ya. Siap, siap. Waduh, kasian sekali nih mbaknya Ayo bentar, aku mau periksa dulu Kanan-kanan, kiri-kiri, atas-atas, bawah-bawah Kanan-kanan, kanan-kanan, segitiga-segitiga Kodak, bulat X, R1, R2, L1, L2 Huh, ini mbaknya hamil dan kelaparan Waduh, aku harus beri makan dulu dia Waduh, kasian banget nih si mbaknya nih udah bener, aku ambilin makan dulu ya mbak ya Bener bentar, bentar.